AYAAA anak anakku Hidup ini merupakan satu pengobanan Pengobanan merupakan satu kejayaan Asik Entahlah <tuk> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tech. Kita akan melanjutkan lagi untuk mereaksi sepatu live Life 2015, episode yang ke-12 di sini. Cuy, ya, episode yang ke-12, rumah bujang ternyata ya, rumah bujang penting banget untuk saya mengetahui judulnya, sebab dari judulnya itu kita bisa tahu alur cerita dalam drama ini itu seperti apa gitu ya. Berarti semuanya tadi tuh bujang ya. <laughs> Anaknya itu semua bujang, sih. Oke, sebelum saya lanjut, saya berterima kasih banget, ya, buat teman-teman yang uh, mengucapkan selamat ulang tahun buat saya di Facebook, cuy. Ya, ya, mungkin di, di YouTube, di Instagram, dengan di TikTok tuh jarang yang tahu, gitu ya. Jarang yang tahu, yang paling tahu pertama itu adalah di Facebook, cuy. Ya, di Facebook banyak teman-teman dari Malaysia yang follow saya juga di Facebook, dan... Alhamdulillah hari ini banyak banget yang mengucapkan selamat ulang tahun Terima kasih banyak sebelumnya ya Pasti korang nonton video ini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih Walaupun saya nggak respon satu persatu inbox kalian cuy ya Inbox ada yang DM Saya enggak ini cuy ya Saya enggak uh, terlalu banyak waktu untuk membaca satu persatu gitu Apalagi banyak banget cuy ya Saya minta maaf banget tapi kalau ada waktu doang nanti saya baca satu persatu lagi cuy ya Oke, okay. tanpa membuang masa lagi cuy Jom kita tengok part keduanya cuy ya Oke okay, videonya udah siap Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi Cuy 3, Dua Satu Oke okay. Ini perasaan di sini ada Mamat ya kok Mamat nggak? Oh belum belum muncul kali cuy ya Alright guys welcome back to my channel. So untuk kali ini kita kembali Spat tu Real Love 2015 episod 12 bahagian yang terakhir. Let's go. Bahagian terakhir. Salam. Oh ini dia ternyata. Selamat ya. Di sini Di lengkap dia. Aku hang ajak sangat masuk rumah pakai selipar. <laughs> Allah. Betak sinilah wak cik. Long long sini long. Tu. awak duduk sini. Semuanya. Tinggi banget ini. Betul ke? Uh, Mama dia ya. tadi kau saya tadi untuk mencari pembantu dunia. Oh. <laughs> eh, no, eh, salam dunia Allah. Oh rambut. Ini Ada rambut. Baik sikit tanya orang tu. Ah, awak yang saya telefon untuk interview tu kan? Ya yeah, ya yeah, ya yeah, betul. Yang anak cik pembantu rumah tu ya. Ah saya nak mencari orang nak boleh menjaga bapak saya sebenarnya. Ah, ah memang cantik lah tu. Ah, ya. Yeah. Boleh nak buatkan air? Ah boleh buatkan air. Kerja sama. lagi. Saya suruh buat. Ini dah ada yang baru. Oh, yang baru. Yang baru. Hmm. Dapur sana, dapo sana. Budak <tuk> datang mengaji ke? Tak elok-elok ah, betul. -betul Awan tu rumah. Ada pengalaman jaga orang ah, tua. kalau bab tua-tua ni Memang saya selalu menjaga uh, orang tua, benda-benda tua, benda-benda oh. lusuh, benda-benda lama. Itu memang pengalaman uh, kerja saya. Kejaan mana dulu? Uh, Guard Museum Negara. Apa? Barang secara. Oh museum, memang sedikit. Minta maaf adik saya ni, ni sikit. Uh, memang rasa memang suai ke nak kerja kat sini? Ah, hmm. uh, Memang saya memang sayang pada orang tua. Kesihatan okey ke? Uh, Alhamdulillah macam nampak tak sihat dia? Eh sihat. Mano oh. tak sihat. Tak pasal dekat kau baru buat bibik. <laughs> Itu bukan bibik. Apa tu? Oning depan sikit. Oning, oning, oning. Oning, oning, oning. Okey. Huh? Habis. Dah bosel. Last beli kali ini. untuk soalan dapat tak dapat kerja ni. Adakah awak pernah membunuh? <laughs> Allah. Ya. <laughs> saya Jawab tak apa? pernah membunuh orang tuan, tapi kalau saya nak bunuh orang, tuan orang pertama saya bunuh. <laughs> Jawab betul atau tidak itu saja. Kak tuan, tak, tuan. Tetapi melihat daripada keadaan awak memang awak ni seorang penerbangan peti kok panduan. Kak tuan, saya keliru nak minum mana satu ni. Jadi sana Allah. luas. Tapi sebelum tu saya nak tanya dululah berapa gaji yang uh, dikawankan kat sini ni? Gaji. Masalah gaji, silakan. Gaji kita akan bagi per pay day. Per apa? <laughs> per pay day. Pay day per apa apa tu panggil? Per day. Per day. Per, day. per, day. per, per day. pay per, per, day. Per, per, day. Per, day. per day. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa tu? Okey. Ku salam. Eh bukan itu. Ini tak buka pun dekat sini. Hi ice. Salam. <tuk mencari> eh, eh, eh, kenapa dia jadi... Ah, anu bapak saya? ...jadi ah, Batman. Saya? A the Batman. Eh, dia eh, apa? eh, jangan tujuan. Tinggi, tinggi. There, there, is, there is the job of a man. <tuk mencari> tuan, inilah bapak, tuan, inilah bapak saya. Inilah bapak saya. Ini yang saya nak jaga ni. Ini, <tuk mencari> ini <yang> awak kena <tuk mencari> jaga. Allah. Eh, dah, dah, dah. Allah. Assalamualaikum. Ah, <tuk mencari> dah, dah. Jom, bawa saya masuk dulu. Bawa masuk, bawa masuk. Tak payah ya? Ayah nak sembang. Hah? Ayah nak sembang. Ayah. Tak payah, tak payah. Dah degil betullah. Ternyata kelemahannya di situ. Ya? Jadi, uh, uh, rasanya hmm, masalah kita sudah selesai. Adakah khawatir benar-benar bersetuju untuk bekerja dengan kami? Eh, tuan, saya dah bersedia untuk menjaga uh, orang tua tuan. Pak C, lepas ni kita mandi, kita makan, kita tidur sama-sama, eh. Sebab tolong, ya. saya memang nampak pada awalnya lagi memang dia ada kredibiliti untuk menjadi Asik, seorang penjaga ayah yang sangat bagus. Kata-kata hanya. -kata kredibiliti. <laughs> uh. ya. Sebagai doktor, saya harus memulakan perkataan perkataan yang sukar te. untuk orang uh, tak pernah dengar. <laughs> Jadi kalau macam tu kita dah boleh pergi kerja, tolong jaga bapak saya <laughs> macam bapak awak sendiri. Baiklah, baiklah. Hah? Ha? Ha? Ayah, ayah nak ikut. Ayah ayah ayah. Ayah, ayah, ayah, ayah, ayah takut orang curi ayah. Eh, C saya ada. Juh dah -oh tua dah. -oh apa organ-organ lagi. Tak Budak -budak kecil tak ada Urghen, urghen. Sabar, sabar. Sabar, sabar. Paci saja. Kita kita oh, main permainan lepas ni eh. Ah, kalau betul saya nak diri dulu. Ah, tolong jaga ya. Ha ni, tolong saya pergi dulu. Ayah. Semuanya bujang ya anak-anak ni. Kan tadi dulu ya. Tolong jaga diri baik-baik Oh. Ayah. Ha. Jaga diri dengan kanak nakal Okey ya. <tuk tangan> Asal nampak sama tuanya. Ayah. Bersama rinduku titipkan salam. Selamat. Eh. <tuk tangan> Mari awal ya. Eh. Saya buat air dulu. Eh. <tuk tangan> buat air mulu. Si Ya? Apa-apa? Eh, eh, Kita apa? apa? tengok TV nak? Aduh, movie-movie. Hmm. Cita apa? Tuan-puan Mama kata. Remote-remote-remote saja. Remote? Remote lah. Eh, nak kau pergi kerja. Ini apa, apa buah hancing ni? Hmm? Kencing, okay. eh? Okey. Mana <laughs> dah? Habis buah hancing? Takkan saya pula? Ay, eh, saya tak kencing, Pakcik. <laughs> <Ay, laughs> awak yang Pakcik bukan saya Pakcik. Tukar pembersihan, mari cepat bagain opo oh, bo oh, tak boleh ni tak boleh ah main sini okay. kita main kuda-kuda boleh kuda -kuda. Ah, awak jadi kuda ah, saya kuda kuda acik ah, ah, acik saya jadi kuda awak ah, jadi kuda kuda kepang -kuda. Kuda, kuda apa kuda betul kuda, -kuda, kuda, -kuda, kuda. sini ah. ah kita buat jalan-jalan eh. <laughs> kenapa tak berjalan eh, eh ni, uh, tak boleh ni, ni tak boleh junior ni. dengan senior uh, ni okay, terlalu jalan. ni Tujuan -tujuan. Ah. Okey, saya semuanya, awak cari. Okey. Lima, sepuluh, lima belas, dua puluh, dua puluhan, empat ribu, empat ribu, tujuh ratus. Dah belum? Dah <laughs> belum? Dah. Cari. Tak payah cakap. <laughs> cari saya cepat. A Acik. Tak baik tu Acik, tunggi-tunggi. <laughs> ah, oh, dia -tunggi semuanya di situ. Tak nampak ya. Awak kemas rumah ni cepat cepat ni degil ni degil ni memang nak kena ni memang <tid> nak kene ni okay. kemas, kemas belum pukul Hah? belum pukul lagi tak ya, nangis. Okey. kemas mah okay kemas kemas berlebihan berlebihan Sini, eh, sini, sini, kuasa sini, kuasa misi, sini, sini sini sini? <laughs> kenapa pising-pising? Tak ada, rindu kat anak dia. Oh, ai ah. apa nak kejar lagi ni balik. Duduk, duduk, duduk, Dah cari elok-elok eh, kejar lagi dia orang balik. Pukul betul. Kak <laughs> pukul betul. Kenapa? Betul -betul <laughs> Dah pukul satu, <laughs> dia nak tidur. Oh, pukul satu, <laughs> tidur dulu eh, tidur dulu. Ni sini eh. Boleh tidur. Mari tidur, tidur, tidur. Eh? Siapa suruh tidur? Siapa bangun? Ah, ni kemas sini ni. Ah ni minum, minum.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 Masuk. Okay. Okay. Salam, <laughs> salam dunia. Salam. dunia ah. Salam <laughs> <laughs> <Tidak> gimana? <nih? laughs> Itu baru. <laughs> Itu baru salam sebenarnya. Salam masuk, salam masuk. Nah. Ah, long, ke jalan. Ah. Hmm. Nih. Nih, long. Dia ingat kita tak nampak apa yang dia buat lho? Kami dah perhatikan gelagat awak ah. kecil kami di luar. Ah. Ah. Alhamdulillah lah. Saya jaga dengan baik. Ah. Memang saya baik. Kasih. Memang sangat baik. Memang sangat saya. baik. Kamu telah melakukan perkara-perkara yang di luar juga. Di luar juga, ay. Ingat eh. kita eh. tak nampak ke? Eh. Bapak tak buat apa-apa. Bapak tak buat apa-apa. dari mana? Serius. Kita dah nampak, nampak dia bully. Ini, Betul. dalam tap ni ada. Ni tap. Nampak lah. Haa. Mana ada? <sis> saya jaga elok. Kamu jangan nak tipu kami. Huh? Segala pergerakan kamu, kami lihat di dalam uh, uh, uh, uh, CCTV, CCTV. CCTV? <smartil ports> CCTV? Eh, ada oh, ternyata. Ada, ada CCTV di rumah ini? Saya dengan abang saya cakap, awak kena jaga bapak saya betul-betul. Tapi awak tak jaga dia betul-betul. Dia laging. Sebenarnya, <discs> saya monitor dia, tuan. Dia sebat ayah tuan-tuan. Ya. Kita dah pasang CCTV. Ada lima CCTV di rumah ini. CCTV pertama. Ni. <laughs> ni CCTV yang <because he Bon good> pertama. Ni, ni, oh, kedua. ni kedua. Ni, ketiga. Ni. Yang ni. Ah, ni abang ni yang jaga semua ni. Ni. Ha. Dia, dia, dia nak lemoq. Dia yang rakam. Ha. Ha. ha? ha. Sekarang apa yang awak nak cakap lagi? Kameramen. Abang dah terperangkap. Ha, salam dunia. Potot. <tuk. tuk>. Sa -sa -sa saya minta maaf lah sebab bapa tuan-tuan ni semua dah nyanyuk. Tadi awak cakap begini. pun boleh. Nyanyi itu kayak gila Belum ya. Tak apa lah Cik kalau macam tu, saya pulang dulu lah Cik. Pulang! eh. Pulang! <laughs> <Kurang>. <laughs> pulang. pulang! Pulang! Pulang. Pulang. <laughs> Dah, jangan nak buat muka kesian. Balik ke pakar jalan. Salam dunia. Di... <laughs> <lavoro> Haduh. Jadi sekarang kita masih menghadapi masalah yang yang yang, yang, yang berulang kali. Apa nak jadi dengan ayah kita ni? Siapa yang nak jaga? Cerita dah nak habis ke lagi ni? <laughs> Dia sebenarnya begini. Music please. Ah, Aziz. Ayah. Salam dunia. Apa ayah? ayah Tiada lah kamu di sini. Ayah. Sayangnya tidak nampak. Mencurah janji di daun keladi. bahtera hode di sebuah kapal anak-anakku hidup ini merupakan satu pengorbanan pengorbanan merupakan satu kejayaan asyik entahlah ayah dan ibu lama mesti dihormati Oke sih. Oke sih itulah tadi part kedua dari Spontaneous Live 2015 yang episode 12 ya benar-benar ya episode 12 belas Seperti biasa kalau koreng ingin tengok uh, ininya sih uh, original videonya bisa nah, cantumkan di bawah ya. Project Lawa aja ya. Uh, untuk E, persembahan e, Sepatu Renal Life 2015 ini menurut saya lengkap banget sih ya karena memang di sini memang personalnya masih lengkap cuy dan chemistry mereka juga dapat yang membuat chemistry ini e, keren banget karena yang tamu jemputannya itu Pak Kudi itu menurut saya ya menurut pendapat saya pribadi cuy karena memang mungkin orang berkata kok kamu kan uh, fans banget dengan Pak Kody gitu ya Ya bukan-bukan karena saya fans aja gitu ya Memang kenyataannya Pak Kody itu pelawak yang menurut saya kelakar gitu ya Dari segi dia bercakap kelakar Dari segi ekspresi dia juga kelakar Pokoknya uh, berkarakter lah Yang paling susah dalam uh, berkarya itu adalah sebuah karakter C Karakter ya nah salah satu karakter yang saya suka banget dari Akodi adalah ekspresinya cuy dia lebih ke Jim Carrey cuy ya lebih ke ekspresi gitu ya tingkah laku gitu ya jarang bercakap tapi dia bergerak sedikit itu pasti kelakar nah beda dengan Jeb Jeb itu lebih uh, yang ada di benak saya ya karakter dari Jeb itu adalah spontannya cuy spontanitas dari lawakan Jeb itu sangat sangat GG. dari segi bercakap dari segi ekspresi semuanya pergerakan Jep paling juara ya untuk pelawak yang ada di Malaysia dari segi spontan ya. spontanitasnya itu gege banget sih ya apapun yang ada di depan dia dimanapun itu dia melirik gini dia bisa jadikan bahan untuk melawak oke okay? itu menurut pendapat saya ya. pendapat kurang boleh kurang komentar di bawah bagaimana pendapat kurang ya supaya kita bisa sharing gitu ya mungkin uh, kita akan mereaksi sepatu renang live lagi itu di saat bulan puasa cuy kita akan cari sepatu renang live yang alpuasa, ya itu pas banget gitu ya saat puasa kita mereaksi sepatu renan live alpuasa oke dan mungkin itu aja saatnya saya pamit undur diri kita akan ketemu di video selanjutnya saya Andy. thank you next thank you next dan thank you next bye